Ibu itu wujud malaikat tanpa sayap yang berani mengorbankan jiwa dan raganya yang dengan rela juga memberikan kasih dan sayangnya untuk seseorang yang baru ia temui saat ia melahirkannya. Ya walaupun masih banyak hal yang baru ia pelajari dan akan terus ia pelajari untuk memberikan yang terbaik dengan versinya sendiri. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Di video ini saya mau buat vlog tentang hari ibu Nah sebelumnya kalian nonton video ini dulu ya Pada tahun 2020 aku melahirkan seorang malaikat kecil mungil yang lemah tak berdaya Saat itu juga aku dinobatkan menjadi seorang ibu Setiap malam, aku bangun untuk menemaninya, menenangkannya, dan menyayanginya. Tak terasa setiap pertumbuhannya, aku melihatnya tumbuh dengan baik. Betapa senangnya hatiku, walaupun lelah tak terkira. Walau banyak orang awam mengatakan bahwa mengurus anak itu hal yang mudah, tapi bagiku mengurus anak adalah hal yang luar biasa. Kini aku menyadari betapa besar, betapa luar biasanya pengorbanan seorang ibu. Ketika hamil, harus memperhatikan gizi nutrisi agar janin berkembang dengan baik di dalam perut. Ketika hamil muda, berbagai macam rasa perubahan hormon dilalui. Hingga hamil tua, tidur, jalan, mau melakukan sesuatu pun sangat sulit untuk dilakukan. Ketika saatnya melahirkan anak ke dunia, nyawa pun taruhannya. Merasakan setiap kontraksi luar biasa, menunggu setiap pembukaan, pembukaan 1 hingga 10. Ketika anak berhasil dilahirkan, jahitan suntikan sudah tidak terasa karena begitu bahagia melihat malaikat kecil yang turun ke dunia tersebut. Tak terhenti di sana. Setelah melahirkan, kita merawat anak dengan menyusuinya. Proses menyusui pun banyak dramanya. Anak kita yang tidak mau berpisah kepada kita sampai saat mandi pun seorang ibu harus mandi kilat. Begitulah seorang ibu yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun, kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah, kita wajib menyayangi ibu kita, kedua orang tua kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Teman-teman, nah, kalian sudah pada nonton video tadi, kan? Ya, oleh sebab itu, yuk kita bersungguh-sungguh membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, kita mendoakan, e, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diberkahi kehidupannya. Amin, amin, ya Robbal 'alamin. Jangan sampai kita sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua kita terutama kepada ibu Karena surga itu terletak di telapak kaki ibu Maksudnya adalah kita tidak mungkin masuk surga apabila ibu kita tidak meridoi kita min Dari hal tersebut juga sepatutnya kita memastikan agar setiap yang ingin kita usahakan dalam hidup agar mendapatkan keridoan kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ingatlah doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Dan semestinya kita mendapatkan doa terbaik tersebut agar setiap urusan kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Rabi kfir li wali walidayah warhamhumakama rabbayani sobira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.